Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahaya wanita Nabi shallallahu alaihi wasalam Abu Ubaidah mengatakan Nabi memiliki empat sahaya wanita, Maria, yaitu ibu dari anaknya Ibrahim, lalu Raihanah dan budak cantik lainnya yang beliau dapati di antara tawanan, serta budak wanita yang diberikan Zainab binti Jasi kepadanya. Pernikahan di masa jahiliyah menikah pada masa jahiliyah ada empat cara. 1. Nikah sebagaimana yang dilakukan manusia pada hari ini Seseorang meminang kepada laki-laki lainnya seorang wanita yang berada dalam perwaliannya atau putrinya Lalu ia memberikan mahar kepadanya, kemudian wali menikahkannya dengannya 2. Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, jika ia telah suci dari haidnya, pergilah kepada si Fulan dan bersetubuhlah dengannya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 Ia menyebut laki-laki yang disukainya dengan menyebutkan namanya Akhirnya, anaknya diberikan kepadanya Dan laki-laki itu tidak kuasa menolaknya 4. Banyak orang berkumpul lalu menemui seorang wanita Wanita tersebut tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya Ia adalah pelacur Wanita ini menancapkan bendera sebagai tanda di depan pintu rumahnya Siapa saja yang menginginkannya bisa menemuinya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 Terima kasih. Semoga semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.